Halo, perkenalkan nama saya Adelia Seperilia Putri dari kelas 2 Harapan dan keinginan saya di tahun 2021 ini akan saya sampaikan melalui video ini. Harapan saya di tahun 2021 ini adalah Yang pertama, saya harap COVID-19 ini cepat berlalu atau cepat selesai. Yang kedua, semoga tahun 2021 ini penuh dengan keberkahan. Yang ketiga, Yang ketiga, Harapan saya juga semoga di tahun 2021 ini banyak memberi kebahagiaan kepada kita-kita semua Dan yang keempat, tidak luput juga harapan saya lagi COVID-19 ini cepat berlalu atau cepat selesai agar kita bisa kembali melakukan pembelajaran tatap muka seperti dulu Keinginan saya di tahun 2021 ini adalah untuk diri saya pribadi Semoga bisa menjadi kepribadian yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Semuanya perkenalkan nama saya Konita Seribistomi dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan keinginan dan harapan saya di tahun 2021 ini. Keinginan dan harapan saya yaitu, saya berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita bisa bertemu satu sama lain seperti dulu lagi. Saya juga berharap kita semua, Selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa Juga saya berharap saya dan teman-teman semua bisa menerima materi semester tahun ini dengan baik Sekian dari saya, terima kasih Perkenalkan, nama saya Siti Inna Nabila dari kelas 2 Harapan di tahun 2021 semoga menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya Uh, pastinya semoga pandemik COVID-19 yang terjadi saat ini cepat berlalu agar kita semua kembali melakukan aktivitas masing-masing dengan normal seperti sediakala sehingga pembelajaran di sekolah pun akan cepat dilaksanakan secara offline atau tatap muka. harapan untuk saya sendiri itu semoga menjadi lebih baik dari sebelumnya Semoga dispenser ini dan ke depannya, saya menjadi lebih rajin dan memiliki semangat lebih untuk belajar agar nilai yang saya dapatkan bisa meningkat, menjadi lebih baik lagi dan memuaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Excelsias Alessandro Maliaki, dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 2 Padang Raya. Tahun ajaran 2021, semester 2, telah dimulai kembali, mulai hari Senin kemarin tanggal 4 Januari. Hingga saat ini, COVID-19 di Kota Pelangkraya masih menunjukkan angka pasien positif yang tinggi. Oleh karena itu, kita semua masih harus tetap belajar online saja di rumah. Saya berharap kiranya wabah covid ini cepat berakhir dari muka bumi. Dengan adanya kabar baik bahwa vaksin covid sudah sampai di Kalteng, saya juga berharap kita semua dapat segera divaksin dan kembali bersekolah secara tatap muka dan melakukan segala aktivitas seperti sedia kala. Kiranya pada tahun ini saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat lebih mudah mengerti pembelajaran online. Saya juga berharap nilai-nilai saya juga semakin membaik. Kiranya tahun 2021 ini kita selalu diberkati dan dilimpahkan kesehatan Agar dapat melalui masa-masa sulit seperti ini Sampai jumpa di sekolah Terima kasih Tuhan memberkati Salam sehat bagi kita semua Perkenalkan nama saya Desbrin Indi muara Saya dari kelas 11 MIPA 2 Mengucapkan selamat tahun baru 2021 Awal yang baru, tahun pelajaran yang baru Dengan semangat yang baru Kiranya kita semua Diberi kesehatan, kesiapan, dan keberanian dalam kita menghadapi hari-hari baru dalam tahun 2021 ini. Mari kita bersama-sama membawa perubahan nyata dalam diri kita semua agar dalam hari-hari kedepannya kita menjadi lebih baik. Demikian harapan yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Halo Pak Rudy dan teman-teman semua. Uh, saya Melisa Anjina Jedri Dari kelas 11 mipa 2 Apa kabar kalian semua? Saya harap Baik-baik saja dan selalu Dilindungi dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa Seperti yang kita tahu Di era pandemi sekarang ini Semua sekolah memperlakukan Pembelajaran via daring dari rumah Dan tahun telah berganti Ternyata uh, kita masih dihadapkan oleh wabah COVID-19. Dan daripada itu, kita perlu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita, dan juga kita perlu, sangat perlu, adanya perubahan dari kebiasaan buruk kita di tahun lalu, dan berubah menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Harapan saya sama seperti teman-teman lainnya Yaitu di tahun 2021 ini uh, Semoga menjadi tahun berakhirnya masa pandemi Sehingga kita bisa bertemu, berkumpul Dan melakukan pembelajaran di sekolah Kembali seperti biasanya Tanpa perlu takut atau was-was ter Untuk terkena virus-virus uh, lainnya Dan daripada itu semua Kita juga perlu uh, Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berdoa agar e, cobaan ini cepat terselesaikan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Serta selalu membawa hand sanitizer ketika berada di luar ruangan. Tetap semangat, sehat selalu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Riko, Saya dari kelas 11.52 SMA SMAN 2 Palangkaraya di sini saya akan sedikit memberitahukan uh, harapan saya di 2021. Semoga kita sehat selalu dan diberi keberkatan dalam melakukan segala sesuatu. Dan juga untuk uh, pandemi Covid-19 ini semoga cepat berlalu. Dan kita tahu bahwa Covid ini sudah ada pada 2020 kemarin. Uh, dan kita sangat dirugikan oleh pandemi Covid-19 ini. Semoga. Jadi Harapan saya semoga vaksinnya cepat jadi, cepat datang, cepat ada, eh, agar corona ini cepat eh, dilalui oleh kita semua, eh, Palangkaraya, Indonesia, dan dunia. Ya, sekian dari eh, video inisiasi saya. Terima kasih. Selamat tahun baru 2022, 2021. Eh. Nah, perkenalkan nama saya Benjuan Kenaan Di sini saya ingin menyampaikan harapan saya di tahun yang baru ini. Harapan saya di tahun 2021 ini yaitu semoga uh, virus corona cepat hilang dan juga kita dapat kembali dan juga kita dapat kembali melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Terima kasih. Perkenalkan saya Izraraka Fauzi dari kelas 11 MIPA 2. Harapan saya pada tahun ini adalah semoga tahun ini lebih baik dari sebelumnya pandemi ini cepat usai agar kita dapat melaksanakan kegiatan belajar di sekolah seperti sedia kala dan semoga menjadi tahun ini menjadi berkah bagi kita untuk semua dan yang paling penting semoga pandemi ini cepat selesai atau berlalu Terima kasih Halo perkenalkan Nama saya Joseph Aniatalia Lahaku. saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya pribadi mengucapkan Selamat Tahun Baru untuk kita semua. Semoga di tahun yang baru ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya... Juga berharap bahwa keinginan atau cita-cita kita yang belum tercapai atau belum kita raih di tahun 2020 ini dapat kita capai di tahun yang baru ini. Saya berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa memberkati setiap langkah hidup kita, memberikan kita damai sejahtera, kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan kepada kita semua. Dan juga, saya berharap bahwa kegagalan atau kesalahan yang kita perbuat di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat kita ulangi di tahun yang baru ini. Serta, pandemi COVID-19 ini agar cepat berlalu supaya kita dapat melakukan pembelajaran maupun kegiatan atau aktivitas kita yang lain tanpa dihantui oleh rasa was-was dan cemas. Sekian dari saya, terima kasih kenalkan nama saya Ahmad Maulana Alayubi Al Dari kelas 11 MIPA 2 Harapan saya tahun ini adalah Semoga pandemi ini cepat berlalu Agar sekolah bisa dilakukan kembali Semana semestinya Dan aktivitas dapat berjalan dengan baik Dan saya berharap semoga kalian Mendapatkan kebaikan selama pandemi ini Dan semoga kalian dalam lindungan Tuhan Amin, terima kasih Perkenalkan nama saya Nathan Kanyatostar Saya berasal dari SMA 2 Pelangkaraya Kelas 11 MIPA 2 Harapan saya di 2021 adalah Semoga pandemi ini cepat berlalu Dan kita bisa bersekolah Seperti biasanya Dan harapan saya di semester 2 Semoga nilai-nilai yang tidak bagus menjadi bagus di tahun ini Dan bisa berkembang lah. Jadi paham yang, yang tidak paham menjadi paham Ya hanya itulah Perkenalkan, nama saya Olivia Frilly saya dari kelas Bas MIPA 2 Saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan harapan yang saya miliki untuk tahun 2021 ini yaitu adalah agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat kembali melakukan kegiatan pelajar mengajar dengan offline. Dan harapan yang saya miliki untuk diri saya sendiri yaitu menjadi orang yang lebih baik dan lebih dewasa dalam melakukan segala hal. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan Nama saya Wanani Paramita, Fathya Harbin dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan harapan saya di tahun 2021. Sudah kurang lebih 11 bulan pandemi COVID-19 berlangsung. Harapan saya di tahun kali ini yaitu semoga... Pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita dapat melakukan pembelajaran secara tetap muka kembali dan melakukan berbagai aktivitas tanpa harus khawatir dengan adanya virus yang mengancam nyawa kita. Semoga vaksin COVID-19 dapat bekerja dengan baik pada tubuh kita sehingga dapat disebarluaskan pada semua orang. Tak lupa pula, saya berharap agar kita semua diberikan kesehatan selalu dan diberikan umur yang panjang. Saya berharap di tahun 2021 ini bisa menjadi tahun yang membawa perubahan yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Kita bisa membangun motivasi baru agar lebih bersemangat saat belajar dari rumah. Tetap terus menjadi siswa yang rajin, kreatif, dan inovatif. Kian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Perkenalkan nama saya Dhea Pradisia di kelas 11 IPA 2. Harapan saya di tahun 2021 ini adalah agar pandemi Covid-19 cepat berakhir. Agar kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan juga agar kita semua dilindungi dari Covid-19 ini dan selalu sehat. Saya cukup berharap agar proses belajar mengajar online ini berjalan dengan lancar dan baik selamat pagi perkenalkan nama saya Aldi Jomopan dari kelas 11 IPA 2 harapan saya di 2021 ini semoga pandemi covid-19 yang melanda dunia cepat hilang dan harapan untuk diri saya sendiri semoga saya dapat mengikuti pembelajaran lebih giat dari tahun yang sebelumnya dan mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian dari saya, saya minta maaf jika ada salah tutur kata, terima kasih. Halo semuanya, saya Brands Kapis dari kelas 11 Mipa 2. Pandemi Corona ini merupakan hal yang membuat saya tidak dapat bersekolah lalu bertemu dengan teman-teman saya. Pada awalnya saya merasa takut dan panik, belum lagi saya merindukan teman-teman saya. Namun sekarang saya mencoba untuk mengerti keadaan dan mulai bertemu dengan teman-teman saya secara online melalui aplikasi yang tersedia. Menjalani hidup di masa sekarang bukanlah hal yang mudah bagi kita, di mana kita harus menggunakan masker kemana pun kita pergi, lalu kita juga harus menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Belum lagi, kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Namun saya yakin kita dapat menghadapi semua ini. Saya berharap pandemi ini segera berakhir dan virus juga mereda. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Javier Adriano Lorenzo Siombing dari kelas 11 NIMPA 2, SMA Negeri 2 Palangkaraya Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua, buat guru-guru juga, buat teman-teman semuanya juga. Semoga di tahun 2021 ini menjadi um, tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Saya tahu masa COVID-19 ini adalah masa yang berat ya buat kita. Kita tidak pernah tahu pandemi ini akan menjadi sebesar ini dan sebelumnya juga kita tidak pernah mengira bahwa COVID-19 ini akan ada di kehidupan kita. Walaupun sekarang ada yang namanya new normal, tapi kita juga harus tetap waspada karena COVID-19 itu kasusnya tiap hari bukannya semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Nah, buat kalian yang keluar rumah, jangan lupa pakai masker kalian, jangan lupa bawa hand sanitizer kalian, dan jangan lupa cuci tangan, dan bersihkan selalu lingkungan kalian dengan disinfektan. Stay safe, guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Safira Larasati dari kelas 11 MIPA 2. Harapan saya di tahun 2021 ini sama seperti apa yang kita semua inginkan yaitu agar pandemi COVID-19 segera berakhir di mana kita semua dapat kembali beraktivitas dengan normal seperti sebelumnya. Saya juga ingin pembelajaran tidak lagi dilaksanakan secara daring atau online, melainkan dilaksanakan secara tatap muka. Harapan untuk diri saya sendiri, di tahun ini dan di tahun berikutnya saya ingin Menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya seperti lebih giat dalam belajar dan lebih taat dalam beribadah. Dalam menghadapi semester 2 di tahun 2021, saya ingin mendisiplinkan diri saya sendiri dengan tidak menyia-nyiakan waktu dan tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Saya ingin lebih rajin dan giat dalam belajar atau menuntut ilmu saya ingin meningkatkan nilai-nilai yang telah saya dapatkan menjadi lebih baik atau lebih memuaskan dari yang sebelumnya saya ingin cita-cita saya tercapai sesuai apa yang saya inginkan dan dapat membanggakan kedua orang tua saya demikian yang dapat saya sampaikan apabila ada salah kata mohon dimaafkan semoga kita sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Halo semuanya Nama saya Salsa Anissa Jiwa Saya dari kelas 11 IPA 2 Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 Semoga di tahun yang baru ini Kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang baru Inspirasi hidup yang baru Pencapaian hidup yang baru Serta semangat juang yang baru dalam kehidupan kita Harapan saya untuk tahun yang baru ini adalah semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara offline. Selain itu, saya harap kita semua senantiasa diberikan kesehatan, rezeki, umur yang panjang, serta dijauhkan dari berbagai macam penyakit, terlebih lagi dalam kondisi seperti ini. Selain itu, harapan saya untuk saya pribadi, saya harap saya menjadi pribadi yang lebih baik, bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya, bisa membanggakan keluarga, orang tua, dan orang-orang di sekitar saya. Lalu yang terakhir, saya, saya berharap bisa menjadi lebih produktif, rajin, dan lebih semangat di semester yang baru ini. Pesan saya yang terakhir adalah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, serta, jangan pernah menyerah, dan temukanlah seribu alasan untuk tetap berjuang di lembaran yang baru ini. Sekian dari saya, terima kasih. Maka, nama saya Fanny Alamuel Rehata, regratulah Sipaduwa. Jadi, saya ingin mengucapkan sama tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di tahun sebelumnya. Dan semoga harapannya yang belum tercapai di tahun sebelumnya bisa tercapai di tahun ini dan harapan saya untuk tahun 2021 adalah semoga kita selalu dilindungi diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit terutama COVID-19 ini dan semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa melakukan segala aktivitas kita seperti biasanya dan semoga kita bisa, kita bisa merasakan sekolah offline kembali. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Adinda Putri Maharani dari kelas 11 MIPA 2, SMA Negeri 2 Palangkaraya. Harapan dan keinginan saya di tahun 2021 ini adalah berakhirnya COVID-19 agar kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk... Keinginan diri saya sendiri adalah menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih baik dari sebelumnya, serta menjadi lebih dekat dengan Allah. Juga berguna bagi setiap orang. Untuk pendidikan saya, saya berharap menjadi lebih rajin mengerjakan tugas, membaca buku, dan mencari materi yang dipelajari dan tidak menunda-nunda pekerjaan saya dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Sekian dari saya, saya. Terima kasih. Selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, selamat tahun baru 2021. Semoga sehat selalu. Dari yang kita tahu, pandemi covid dimulai dari bulan 3 2020 dan pelajaran terpaksa harus menggunakan online atau daring. Dimana sebagian anak-anak ada yang agak kesulitan dalam pelajaran online Saya harapkan di, di, di tahun 2021 ini cepatnya pandemi covid cepat hilang Agar sekolah kembali seperti biasa Dan saya juga sudah tidak sabar untuk bertemu teman-teman sekalian Dan guru-guru tercinta